Ketika pilar cahaya menghilang, sosok kurus yang telah menghabiskan dua bulan terakhir dengan tenang duduk di dalam, akhirnya muncul di depan tatapan semua orang yang penuh perhatian. Pada titik waktu ini, keheningan sesaat tampak menyapu seluruh area. Di tengah kesunyian, pemuda itu, yang duduk di depan loh batu, perlahan membuka matanya. Saat matanya terbuka, semua orang bisa merasakan gelombang energi tak berbentuk menyebar dari tubuhnya. Berderit-berderit, ketika gelombang energi tak berbentuk meluas keluar, para penonton dengan terkejut mengamati tanah dan pohon-pohon yang berada dalam seratus kaki dari lindung, mulai layu pada tingkat yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, tanaman hijau yang sebelumnya subur telah menjadi kekuningan dan sunyi sepi. Gelombang energi itu agak mirip dengan kekuatan desolate dari Aula Desolate. Namun, Gelombang energi ini jauh lebih murni pada dasarnya dan menakutkan. Ini adalah desolate ki yang sah. Pada saat ini, ekspresi wajah mereka yang bisa merasakan gelombang energi ini berubah menjadi sangat serius. Apakah ini kekuatan dari kitab suci kesedihan besar? Sungguh luar biasa. Ki desolate ini jauh lebih murni daripada yang dilepaskan oleh batu desolate. Wu Dao menatap Lindong. Sementara ekspresi bersemangat muncul di wajahnya yang sudah tua. Chen Zhen mengangguk. Akhirnya, senyum puas muncul di wajahnya yang keriput juga. Dia kemudian terkekeh. Sepertinya anak ini telah berhasil. Benar-benar tak terduga, pemimpin aula-aula langit, Lei, menghela nafas berulang kali. Segera setelah itu, dia terkekeh. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus di kompetisi hall mendatang, namun... Jangan merayakan orang yang sudah tua. Meskipun Lindung telah berhasil memahami grid desolate scripture, masih lemah. Xiao Xiao kami telah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana. Demikian juga. Sky Emperor scripture telah lama dikuasai olehnya. Aku khawatir itu bukan tugas yang mudah bagi Lindung untuk mengalahkannya. Petik 2. Haha. Lindong bahkan telah berhasil mempelajari kitab suci kesedihan besar. Apalagi yang tidak mungkin. Chen Zhen tertawa, dia jelas mengerti bahwa Ying Xiao Xiao adalah murid yang paling menonjol di antara anggota generasi muda Daosek. Selain itu, hadiah bawaannya adalah yang utama. Di usia yang begitu muda, dia bisa mencapai tahap 9 Yuan Nirvana. Apalagi Daosekte, jika dia ditempatkan di antara generasi muda di seluruh wilayah Suan Timur, dia pasti akan berada di puncak. Meskipun kuda hitam seperti lindung mampu muncul sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan dalam waktu kurang dari setahun, masih ada perbedaan besar antara dia dan Ying Xiao Xiao. Sebelumnya, alasan mengapa ia bisa menandingi Yao Ling adalah karena fakta bahwa ia menelan lima buah kuno Yuan Abadi. Kali ini, dia tidak akan memiliki lima buah kuno *immortal Yuan*, dan bahkan jika dia punya, dia tidak akan diizinkan untuk menggunakannya. Lagi pula, ini adalah kompetisi bagi para murid untuk bertukar pointer, bukan berjuang untuk hidup seseorang seperti pertempuran melawan Yao Ling. Namun, meski begitu, Chen Zhen tidak mau membiarkan lindung kehilangan muka. Saat ini, anak muda ini telah berhasil memahami kitab suci kesengsaraan besar dan dia dianggap sebagai tokoh penting bagi Aula Desolate. Setelah dia menerima pelatihan yang tepat, dia akan menjadi kelas berat di Sekte Dao. Mari kita tunggu aula kompetisi dalam dua bulan kemudian. Balai langit tidak akan menyerah begitu saja sebagai pemimpin keempat aula. Kilei tertawa. Aku khawatir itu tidak terserah kamu. Chen Zhen terkekeh juga. Setelah itu, kedua pria itu saling memandang dan tertawa lebar. Wu Dao dan rekan-rekannya merasa nyaman juga. Jelas. Suasana hati mereka sangat baik. Bagaimanapun. Kemunculan kembali Kitab Suci Kesedihan Besar adalah berita baik bagi Daosek. Di tengah berbagai keributan yang memenuhi gunung-gunung, Lindong sangat menghela nafas. Setelah itu, dia berdiri dan memusatkan pandangannya pada tablet batu raksasa di depannya. Kemudian, dia membungkukkan tubuhnya dan membungkuk hormat ke loh batu. Yang muda ini akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan tetua, kata Lindong dengan suara yang dalam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak permintaan ini. Bahkan jika itu bukan karena tablet desolate besar telah memberinya kitab suci kesedihan besar. Dia masih harus membantu Dao Sekte untuk menghilangkan entitas yang tidak diketahui itu. Jika tidak, setelah entitas yang tidak dikenal melarikan diri, seluruh Dao Sekte akan dihancurkan. Lebih jauh lagi, jika gambar-gambar kuno yang ia lihat adalah nyata. Entitas ini akan menjadi malapetaka yang berakhir di dunia yang tidak seorang pun dapat menghindarinya. Meskipun Dao Sekte sangat kuat, Lindong tahu bahwa entitas yang tidak dikenal ini, yang sebelumnya mengambil kekuatan gabungan dari semua praktisi di negeri ini untuk dikalahkan, jauh lebih kuat dan menakutkan. Lindong jarang mengambil inisiatif untuk melindungi sesuatu. Sejak awal, yang ia inginkan hanyalah melindungi rumah kecilnya dan anggota keluarganya. Setelah meninggalkan rumahnya, Lindong telah melalui banyak hal. Namun, tidak banyak yang bisa membuatnya berpikir seperti itu. Sekarang, dia akhirnya punya rumah lain untuk dilindungi. Bas-bas, The Great Desolate Tablet sepertinya telah mendengar kata-kata Lindong saat tubuhnya sedikit bergetar. Setelah itu, celah kecil muncul di tablet batu dan dua bola cahaya kecil melesat dan melayang di depan Lindong. Mereka tampak seperti dua manik-manik batu bundar, seukuran ibu jari, kekuningan. Meskipun kedua objek ini tidak menarik, Lindong bisa merasakan gelombang energi yang agak menakutkan dari mereka. Selanjutnya, ketika dua manik-manik batu jatuh dari tablet batu, Lindong bisa melihat bahwa warna dan kilau tablet grid desolate menjadi sedikit kusam. Ini adalah manik-manik kesedihan, di saat-saat sulit. Mereka mungkin bisa membantu kamu. Ini yang bisa aku lakukan untuk membantu kamu. Apakah kamu dapat menemukan simbol ancestral lain akan sepenuhnya bergantung pada kamu. Aku harap kita bisa bertemu lagi. Suara kuno dari grid desolate tablet diam-diam terdengar di benak Lindong. Setelah menyelesaikan kalimatnya, meja batu besar itu tiba-tiba bergetar dengan marah. Saat tanah mulai bergetar juga. Sebuah celah mulai memanjang keluar dari bawah tablet batu. Di bawah banyak tatapan. Tablet batu raksasa itu perlahan-lahan tenggelam ke dalam celah. Akhirnya, itu menghilang ke tanah sekali lagi. Lindung menyaksikan celah penutup dan mengangguk ringan. Dengan membalik telapak tangannya, dia menyimpan dua beds desolation. Dua artefak ini mengandung kekuatan yang hebat. Tapi dia tidak akan menggunakannya kecuali itu darurat. Setelah grid desolate tablet benar-benar menghilang ke celah, Lindong berbalik. Pada titik ini, daerah terdekat dipenuhi dengan lautan manusia yang luas. Banyak tatapan bersemangat dikumpulkan padanya. Meskipun para penonton telah menebak apa yang telah terjadi, mereka tetap menginginkan jawaban yang absolut. Sebuah jawaban yang sepadan dengan dua bulan susah payah menunggu di tempat ini. Setelah menghadapi skenario seperti itu, Bahkan dengan temperamen Lindong, rambutnya tidak tahan untuk tidak berdiri. Para penonton tampak seperti serigala ganas yang tidak sabar untuk merobeknya. Hei, apa kamu berhasil? Setidaknya katakan sesuatu. Petik dua Sementara Lindong merasa tak berdaya. Di daerah dekat langit, seorang gadis muda dengan kuncir kuda hitam terbang ke depan dengan kedua tangannya di pinggang rampingnya. Suara renyah dan menyenangkan terdengar jelas melalui langit kakak senior Huan Huan benar. Katakan sesuatu. Setelah Ying Huan Huan menyelesaikan kalimatnya, lautan penonton yang sebelumnya diam menjadi gempar. Semua orang mulai kesal. Pada saat ini, Lindung jelas melihat efek rally yang Ying Huan Huan miliki pada murid yang lebih muda dari Sekte Dao. Apalagi tiga Aula lainnya. Bahkan beberapa murid dari Desolate Hall berdiri di belakang Ying Huan Huan. Menuntut jawaban. Adegan ini menempatkan lindung di antara tawa dan air mata. Pada saat yang sama, perasaan misterius tentang kehangatan muncul di hatinya. Setelah tinggal di dunia kegelapan itu selama dua bulan, agak mengharukan melihat semua murid-muridnya sekali lagi. Ing Huan-Huan menatap tersenyum pada lindung yang tampak tak berdaya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Rupanya, gadis muda itu senang dengan dirinya sendiri karena mengumpulkan begitu banyak dukungan. Sementara itu, ekspresi wajah Ying Xiao Xiao tetap tabah sehubungan dengan situasi saat ini. Namun, sedikit kebahagiaan bisa ditemukan jauh di dalam matanya. Munculnya kembali kitab suci kesedihan besar agak signifikan bagi seluruh sekte dao mereka. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan Ying Huan Huan ketika dia sengaja mengumpulkan puluhan ribu murid untuk mengejek Lindong. Demikian pula. Empat pemimpin Aula di langit tersenyum cerah pada adegan ini. Sebagai pusat perhatian, Lindong melirik Ying Huan-Huan, yang wajahnya dipenuhi dengan kepuasan karena apa yang telah dilakukannya. Segera setelah itu, senyum muncul di wajah Lindong juga saat dia melangkah maju. Touch saat Lindong mengambil langkah ke depan, aura kesedihan dengan cepat menyebar keluar dari tempat dia berdiri. Kekuatan kehancuran muncul dari tanah dan menyembur ke tubuh Lindong. Berdengung, saat kekuatan menyembur ke dalam tubuhnya, sosok bergerak Lindong tiba-tiba menghilang. Di bawah langit yang penuh dengan teriakan alarm, dia muncul di hadapan Ying Huan-Huan. Dengan kecepatan kilat, dia mencoba mengetuk dahi Ying Huan-Huan yang cerah dan bersih menggunakan jari telunjuknya yang dipenuhi dengan desolateki yang intens. Kecepatan aksi Lindung tampaknya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Oleh karena itu, ketika Ying Huan Huan melihat jari yang masuk yang dipenuhi dengan Desolation Ki yang menakutkan. Dia hanya bisa menonton tanpa daya dan tidak bisa menghindari. Namun, meskipun dia tidak bisa menghindari, gadis muda itu masih agak keras kepala. Menggigit bibirnya tanpa berteriak minta tolong. Matanya yang besar dan cerah menatap lurus ke arah Lindong. Jari lindung berhenti setengah inci sebelum dahi gadis muda itu. Setelah melihat ini, alis Ying Huan Huan menunjukkan tanda bangkit. Pah, namun, sebelum alisnya membentuk ekspresi senang, jari lindung membungkuk dan dengan kejam menjentikkan dahinya. Apakah aku berhasil atau tidak? Aku tidak perlu menjelaskan lebih jauh, kan? Lindung terkekeh sambil menatap gadis muda itu, yang memiliki dahi merah dan ekspresi pahit di wajahnya. Sementara gatal ingin mengambil gigitan besar darinya, keheningan mendominasi daerah itu. Setelah itu, sorakan dan raungan gemuruh terdengar di seluruh negeri. Beberapa wajah murid Desolate Hall bahkan dipenuhi dengan emosi yang kuat. Hari yang ditunggu-tunggu aula Desolate akhirnya tiba. Di puncak Gunung Jauh, Ying Xuanzi menyaksikan perayaan yang bising. Senyum lembut muncul di wajahnya yang seperti batu giok. Tatapannya berisi kenangan. Seratus tahun yang lalu, tempat ini ramai dengan kegembiraan seperti ini. Zhou Tong. Akhirnya ada seorang junior yang telah melampaui kamu. Ying Xuanzi tertawa kecil. Segera setelah itu, dia membalikkan badannya dan pergi. Saat desah lega diam-diam bergema di udara. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys.